Desang berasal dari kata bonde yang artinya penyakit dalam bahasa kesaharian masyarakat Masada. Kabupaten Tanah Toraja. Berdasarkan tradisi lisan yang beredar, menuturkan bahwa gerakan dalam varian ini. Terinspirasi dari sebuah kisah sepasang kekasih yang saling mencintai. Suatu waktu sang lelaki berangkat meninggalkan kampung halaman tanpa sepengetahuan sang kekasih. Setelah sekian lama di perantauan, kembalilah ia ke kampung halaman mendapati sang wanita dalam keadaan sakit sembari merawat kekasihnya ia menghibur diri dengan mengambil sebilah bambu untuk dijadikan sebuah sulit tulali namanya setelah memainkan sulit tersebut beberapa lama di samping sang kekasih tubuh kekasih yang tercinta tersebut menggigil dan gemetar, lalu bangkit dan melakukan berbagai gerakan. Ia berjalan di atas langit-langit rumah. Maka gerakan pertama dari dari tarian ini disebut Tumete. alunan sulit atau sulani yang seakan-akan memanggil-manggil ia pun menyahut melalui gerakan yang disebut iyo iyo kemudian dengan posisi Tangan kanan yang bergantian dengan tangan kiri Seakan-akan menggendong sehingga gerakan tersebut dinamai Sayotake Seiring dengan berjalannya waktu dan alunan seluling yang dibunyikan Ayam Punderkoma. Yang menyertai gerakannya, sehingga gerakan ini disebut "London Mengkotak". Gerakan tersebut bergantian dari atas ke bawah seakan-akan menyimpulkan dari yang gemuk turun menjadi kurus. Sehingga badan menjadi semakin ringan, maka gerakan ini disebut tolompok. pun berlaku seperti memberikan isyarat untuk menyingkir atau membuka jalan karena tangga akan dibentangkan Gerakan tersebut dinamakan ser Kemudian gerakan yang menyerupai kepak-kepak sayap yang akan terbang ungkapan dalam ritual pemabatan semua dino panapa yalankan anesende manuk manuk nama bela sakiona nato yang tunduk ramu ma po ini disebut meledo meledo pak pak lalu gerakan terakhir nanti saat tangan saya akan memotong sesuatu disebut patah-patah pandoto yang nantinya seluruh rangkaian gerakan ini akan diakhiri dengan gerakan penutup yang disebut Pak Payah atau Pak papaya yang menyimpulkan berakhirnya sebuah penyakit yang diderita tarian ini Konang, adalah salah satu tarian dalam ritual mapagorong yang sangat ditakuti oleh semua jenis penyakit penuh harapan dari seluruh hadirin bahwa walau Maraknya kembali menyebar Covid-19 dengan hadirnya tarian bondesan ini, tak satupun dari kita yang akan terpapar oleh Covid di tempat ini. Bahkan ritual pemobatan penyakit yang kemudian ditransformasikan menjadi suatu tarian. Setiap gerakannya memiliki makna yang dalam dan pesan-pesan. Terinspirasi dari keseharian masyarakat adat masanda khususnya daerah sesesalus. mana sembilan belas sembilan puluh la sembilan ina mata sembilan puluh sembilan, paraya puluh paraya sembilan puluh sembilan, sembilan puluh sembilan, Lame pemuda buda itu dingin nate mami lalala rokok sesesalu. Iya temen-temen kasatinka mama Sabang siapa jodoh? Oh. Ya turun kada kepala lang ma bungil kiki parodo oke lama lagi orang kosesnya selalu yang ada temu sih sangat sangat beda yang menolong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 Akhir dari semua kita yang hadir ini, banyak dari kita yang baru kali ini menyaksikan tarian ini. tanah atau raja, madarinding koma sanda untuk boleh sesek salu. Tarung kotor